Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021 untuk mempersingkan waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saat kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Januari tahun 2021, utama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Leo di bulan Januari tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Leo di bulan Januari tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartu yang sudah kita dapatkan dan kini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Leo di bulan Januari adalah triopsort ataupun tiga pedang secara umum triopsort itu diartikan mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam suatu kategori hubungan asmara ataupun mendapatkan rasa sakit hati dan terluka yang berdampak negatif kepada kesehatannya jadi di disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021 Kesehatannya mengalami penurunan. Di di sini seorang Leo mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai, orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi. Di sini juga bisa diprediksikan seorang Leo akan mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga di dalam bulan Januari 2021. Dan bisa juga diprediksikan seorang Leo akan melakukan indikasi orang ketiga di dalam suatu kategori hubungan asmara yang dimana berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan untuk support energinya adalah naik of Sol. Secara umum, Knight itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo menurun di bulan Januari tahun 2021. Di di sini seorang Leo mendapatkan efek dari rasa sakit hati dan terluka yang dimana di sini seorang sahabat ataupun kerabat, serta di sini seseorang akan mendukung serta memotivasi seorang Leo agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Bersan Cara umum desan itu diartikan pencerahan, penggemar semangat memberikan saran dan orang yang selalu berada di samping kita di saat kita sedang jatuh ataupun terluka. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan, seorang Leo mendapatkan penurunan kesehatan di bulan Januari tahun 2021 dikarenakan ia akan mendapatkan rasa sakit hati terluka dikarenakan ia sedang dihianati di bulan Januari ini, yang dimana di sini seseorang yang berusia di bawah 30 tahun yang merupakan seseorang sahabat kerabat yang menjadi seseorang pencerah ataupun yang memberikan masukan kepada seorang Leo agar seorang Leo bangkit lagi di bulan Januari dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah 10 open tackle ataupun 10 koin. Secara umum 10 open tackle itu diartikan Kondisi keuangan yang berkecukupan, kondisi keuangan yang sangat stabil, kondisi keuangan yang sangat sempurna dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021. Seorang Leo mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Januari, di mana di sini digambarkan usaha seorang Leo sedang berkembang dan seorang Leo mendapatkan sebuah ide untuk membuka usaha yang di mana di sini menunjang keuangannya, dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Leo mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Januari, tidak tertutup kemungkinan atas dasar dorongan dan motivasi dari seorang pasangan, yaitu pasangan Leo sendiri. Dan disini juga bisa dikategorikan, seorang Leo akan suka membantu orang lain di bulan Januari tanpa memilih dan memilih siapapun orangnya. Dan untuk support energinya adalah, Kenaik of Cup. Secara umumnya, Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan disini menggambarkan, Seorang Leo mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Januari tahun 2021, yang di mana di sini seorang pasangan Leo akan selalu memberikan dukungan, support dan motivasi yang disimbolkan dengan kenaik OK cup. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan peningkatan keuangan yang dimana mana di sini yang memberikan dorongan motivasi adalah naik of Cup, yaitu pasangan sahabat, dan di sini mereka merupakan seseorang yang sangat berpengaruh dan yang sangat berdampak positif kepada peningkatan keuangan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk keakutan pekerjaan seorang Leo adalah Six of One ataupun Enam tongkat. Secara umum, Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan, mendapatkan karir yang sempurna, mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru membuka usaha yang sangat bagus dan menunjang keuangan, sehingga di sini digambarkan kepada karir pekerjaan seorang Leo di bulan Januari tahun 2021. Karirnya akan bagus, pekerjaannya akan bagus, yang dimana di sini bisa diprediksikan. Seorang Leo akan memiliki sebuah usaha yang dimana dapat menunjang keuangan karir, pekerjaan, serta kehidupannya di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang Leo akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan apabila seorang Leo bekerja di sebuah perkantoran. Dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of one. Secara umum, kenaikan golongan itu diafikasi seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan pencapaian kemenangan peningkatan karier di bulan Januari tahun 2021. Di mana di sini juga bisa digambarkan seorang Leo membuka usaha sampingan, yang dimana didukung oleh seorang pasangan. Dan di sini, seorang Leo direkomendasikan untuk menaiki jabatan hingga atas dasar dorongan motivasi dan rekan-rekan serta sahabat Leo sendiri. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Leo di sini, menggambarkan... Seorang Leo akan mendapatkan peningkatan karir, peningkatan keuangan, peningkatan kehidupan yang dimana di sini seorang Leo akan membuka suatu usaha yang dapat menunjang keuangan, kehidupan serta finansialnya yang didukung oleh pasangan, sahabat ataupun rekan rekannya yang dimana di sini desain digambarkan adalah seorang pasangan dan sahabat yang memberikan support kepada seorang Leo untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan esbarannya adalah. Five of Cups ataupun 5 Pianas. Secara umum Five of Cups itu diartikan mencoba melupakan masa lalu dan melihat sebuah peluang untuk memperbaiki hubungan asmara yang baru ataupun bisa dikategorikan di sini. Seorang Leo akan mencoba melupakan masa lalunya dan move on serta memperbaiki hubungan asmaranya bersama pasangan yang berada di depan matanya saat ini. Dan seorang Leo akan mencoba menghapus kenangan masa lalu dan ia akan memperbaiki hubungan asmaranya di bulan Januari untuk mendapatkan kategori kebahagiaan dan keharmonisan. Di sini juga digambarkan bahwasannya tiga kapit itu berada di depan yang merupakan orang ataupun yang disimpulkan masa lalu yang sudah lewat dan di sini seorang Leo melihat sebuah jalan ataupun peluang untuk memperbaiki hubungan asmaranya demi mendapatkan kategori keharmonisan dan kebahagiaan dan untuk kartu subon energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan Dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Leo berjuang melepas masa lalu, yang dimana di sini seorang sahabat ataupun orang tua Leo memberikan gambaran serta mendorong seorang Leo untuk melihat peluang yang baru menjalankan hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Januari tahun 2021. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang. Orang tua sahabat yang merupakan sosok seseorang yang menjadi percera kepada seorang Leo dan menjadi penyemangat kepada seorang Leo agar seorang Leo bangkit dan mendapatkan kebahagiaan serta melihat peluang untuk membangun hubungan asmara yang lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Januari itu berada di angka 3, 30, 16, 65, dan 59 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Januari tahun 2021 semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar lain juga tahu informasi ramalannya akhir kata saya ucapkan